Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Jeperut Family Gak terasa di Jepang Ini puasa udah mau masuk seminggu Ya lumayan Mau musim panas jadi Agak panas nih hari-hari ini. -hari Tapi ya masih sejuk masih sih Masih ada angin jadi agak sepoi sepoi ya lumayan lah Nah vlog kali ini saya mau Buka puasa Sama keluarga di Restoran Shabu Shabu Nama restorannya Shabu Shabu Ong ya say Nah, sistemnya ini kita tabehodai atau all you eat, ya cukup lah. Buat buka puasa kan lagi lapar-laparnya nih. Jadi bisa makan sepuasnya. Nah, ini eh, saya baru pulang kerja. Jadi datang duluan ke sini sendiri. Lantri isi nyusul sama anak-anak. ini Semuanya udah pada ngumpul, kita udah masuk dede dalam restorannya. Kita mau pesan dulu menu nya, kita nyari dashi -nya dulu nih. Tunjuk hmm? hmm. Kita sudah sampai di tempatnya. Kita Kita sudah sampai di tempatnya. Kita baru satu dulu nah susinya susinya juga You talk jangan berantem. Kenga deh. jangan berantem. Dan jika untuk karya sama, kemotahin ini ada, Hmm. ini ini food food food food food food food food food Enak banget. Siap retemu kaki omis. Terima <laughs> <laughs> Terima kasih orang Indonesia kalau belum makan nasi, belum makan ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini どういう意味ですか? どういう意味ですか? で、<笑> <食べてしまう。スーパー> <あれは素晴らしいです>。<スーパー> <なの? いや スーパー> Tak apa, kita nggak langsung. Tidak, tak apa, tak dia lagi manja karena lagi ada bawahnya pasti mau Eh? mau gitu kayak gitu Eh mama はいだ kamu sudut awan bakal cerita Menurut jangan ngiri ya. Gak ya. ya. Gue sepatut di dalam suonderi thumbnails purtul ini saya api <Saksi> Udah <Susuk> uh, kering <penyakitnya banyak>, ya. <Susuk> <Lain> sekali, kehidupan <Susuk> makan banyak sekali daging sapi yang berapa lembar lagi? Nah, masa makan sayur ragu ragu, nah sekarang terakhir kita mau bisa cuci mulut, bisa terakhir di sini ada cuci mulut. ini mau cuci mulut cuci mulut bisa langsung pesan, ini, us, layanannya. Hey guys, ini cuci mulutnya ada tau? tiramis, mama apa? Macciano tiramis. Cek Ya, Baik, ya, ha? Ha? Ya, guys. hari ini kita udah makan banyak sekali udah kenyang. Nah cocok buat buka puasa di sini makanannya juga enak harganya juga bersahabat sih. Oke, bye-bye tanah. Bye-bye tanah. ibaratnya enak ya? Enak. <tik> Vlognya cukup sampai di sini aja dulu. Saya mau jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye-bye.